Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di sini saya akan memberikan tutorial eh, cara agar Google Chrome ini eh, ada tampilan yang lebih menarik. Jadi kita ini buat ya, kerja buat browsing-browsing. Oke, ini kan tampilannya putih. Kita langsung aja ke titik tiga atau setting. Kita klik setting setelah itu kita di uh, appearance nah, kita klik, klik di di open Chrome Web Store nah, di sini kan banyak nih uh, template templates explore Chrome background yang lainnya nih banyak banget kita tinggal pilih salah satu sesuai dengan yang menurut kita menarik e, contoh kita klik gini ya klik terus add to chrome oke terus kita klik sini kita refresh nah oke udah jadi jadi buat teman-teman sekolah sekian tutorial dari saya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.